Selanjutnya kepada zodiak yang kedua, selanjutnya kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya kepada zodiak yang keempat, yang mestinya berlipat dan sukses hidup mandiri di tahun 2021. Jika kartu per zodiak sudah kita dapatkan, kini kita mengambil support energi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 Six of One ataupun enam tongkat. Dusudek yang pertama yang mendapatkan rezeki berlimpah serta sukses hidup mandiri di tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Cancer. Di sini digambarkan seorang Cancer mendapatkan rezeki dari enam penjuru barat mata angin, yang dimana di sini dikatakan seorang Cancer mendapatkan pencapaian kemenangan di dalam kategori karir dan pekerjaan yang berdampak positif kepada keuangan finansial serta kehidupannya. Dan di sini setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Cancer akan membuahkan hasil yang dimana di sini seorang Cancer melakukan pekerjaan itu dengan ide dan cara sendiri serta usaha Cancer sendiri. Sehingga di sini dikategorikan seorang Cancer akan mendapatkan rezeki berlimpah serta sukses hidup mandiri di tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah King of Cups secara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa ataupun seseorang yang lebih tua dari cancer sendiri dan di sini menggambarkan seorang cancer merupakan sosok seseorang yang rezekinya berlimpah di tahun 2021 serta sukses hidup mandiri di tahun 2021 berkat usaha dan kinerja yang ia lakukan dengan dorongan serta motivasi dari orang tua orang-orang terdekat serta sahabat cancer sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah the start secara umumnya di start itu diartikan impian harapan dan cita-cita jika kartu start kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di disini menggambarkan impian harapan cita-cita akan bisa diwujudkan oleh seorang cancer di tahun 2021 yang dimana disini dikategorikan seorang cancer resikinya akan berlimpah dan sukses hidup mandiri dengan dukungan support motivasi dari orang-orang terdekat serta sahabat cancer sendiri dan untuk zodiak yang kedua adalah two of one ataupun dua tongkat untuk Zodiac kedua yang rezekinya berlimpah serta sukses hidup mandiri di tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Pisces di sini digambarkan seorang Pisces akan melakukan dua usaha yang dimana disini dikategorikan usaha tersebut adalah usaha milik Pisces sendiri yang dimana sini akan mendapatkan keberhasilan serta rezekinya akan berlimpah di tahun 2021 di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang tidak mau menyerah, pantang menyerah, dan terus berjuang untuk meningkatkan keuangan serta meningkatkan kehidupan di tahun 2021. Dan di sini juga digambarkan bahwasannya rezeki seorang Pisces datang dari dua arah mata angin yang dimana di sini akan membawa keberhasilan serta rezeki seorang Pisces akan berlimpah dan seorang Pisces sukses hidup mandiri di tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Kenaik of Cup secara umumnya Kenaik of Cup itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang yang sudah dewasa Dan disini menggambarkan seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang rezekinya berlimpah serta sukses hidup mandiri di tahun 2021 yang dimana sini seorang Pisces berdiri di atas kakinya sendiri dengan memiliki usaha sendiri yang didukung penuh oleh pasangan seseorang sahabat partner ataupun saudara Pisces sendiri. Dan jika kartu destar kita gabungkan dengan sudik yang kedua di disini menggambarkan impian harapan cita-cita akan bisa diwujudkan oleh seorang Pisces di tahun 2021. Yang dimana disini dikategorikan seorang Pisces. rezekinya akan berlimpah dan sukses hidup mandiri yang didukung penuh oleh pasangan saudara, sahabat, serta rekan-rekan Pisces sendiri. Dan untuk sudik yang ketiga adalah tiga ataupun tiga piala. Untuk zodiak yang ketiga yang rezekinya berlipat serta sukses hidup mandiri di tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak aris Di sini digambarkan seorang Aries mendapatkan rezeki dari tiga arah yang dimana di sini rezeki seorang aris berasal dari dirinya sendiri yang kedua berasal dari rezeki pasangan sendiri dan yang ketiga rezeki dari seorang orang tua ataupun keluarga aris sendiri di sini dikategorikan juga bahwasanya seorang aris akan mendapatkan pekerjaan yang baru yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan keuangan seorang aris di tahun 2021 dan disini tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Aris akan membuat sebuah usaha, mendirikan sebuah usaha yang dimana sini merupakan seorang owner di dalam usaha tersebut, sehingga di disini seorang Aris akan mendapatkan rezeki yang berlimpah dan sukses hidup mandiri di tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Page of sword. Secara umumnya, page of itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan seorang aris mendapatkan julukan ataupun kategori Muslim rezeki dan sukses di mandiri di tahun 2021 dengan dukungan dari seorang anak ataupun dengan doa dari seorang anak yang dimana di sini seorang aris juga mempunyai tujuan untuk membahagiakan seorang anak ataupun membahagiakan keluarga aris sendiri. Dan jika kartu destak kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan impian harapan cita-cita akan bisa Aris wujudkan di tahun 2021 yang di mana di sini seorang aris akan mendapatkan rezeki yang berlimpah serta sukses hidup mandiri dengan dukungan dari seorang anak doa dari seorang anak dan di sini seorang aris juga mempunyai tujuan untuk membahagiakan seorang anak serta membahagiakan keluarga aris sendiri dan untuk sedekah yang keempat adalah 10 of pentacle ataupun 10 poin untuk saja yang keempat yang rezekinya berlimpah serta sukses hidup mandiri di tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Scorpio. Di sini digambarkan 10 of pentacle itu mengartikan keuangan yang meningkat, keuangan yang berlimpah serta di sini juga bisa dikategorikan sesuatu yang bisa wujudkan di tahun 2021 dengan dukungan serta dorongan dari pasangan, orang tua, orang sekitar dan di sini juga bahwasanya Seorang Scorpio akan mendapatkan rezeki yang berlimpah, yang dimana di sini berkat usaha, berkat kerja keras, dan pengorbanan yang dilakukan oleh seorang Scorpio di tahun 2021. Tentu support energinya adalah. Phase of Cup, secara umumnya phase of Cup itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan seorang Scorpio rezekinya berlimpah di tahun 2021 dan berhasil sukses hidup mandiri di tahun 2021. Yang dimana di sini seorang Scorpio mempunyai usaha sendiri dengan tujuan untuk membagikan seorang anak, serta di sini seorang anak, orang tua, pasangan akan mendoakan seorang Scorpio agar semakin sukses di tahun 2021. Dan jika kartu destar kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan impian harapan dan cita-cita seorang Scorpio untuk membagikan keluarga seorang anak akan terwujud di tahun 2021 dengan usaha yang ia miliki kerja keras yang ia miliki pengorbanan yang telah ia berikan yang dimana sini seorang Scorpio termasuk di dalam kategori mendapatkan rezeki yang berlimpah serta sukses hidup mandiri di tahun 2021 dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang rezekinya berlimpah di tahun 2021 serta sukses hidup mandiri adalah yang pertama seseorang yang berzodiak cancer yang kedua zodiak Pisces, yang ketiga zodiak Aris, dan yang keempat adalah zodiak Scorpio. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang rezekinya berlimpah dan sukses hidup mandiri di tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalam.